Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Pegasus Nah, video kali ini saya akan bermain game Mobile Legends Nah, kenapa saya ke rumah ini? Karena kemarin saya menonton game play dari Onyx versus post Legend ya. Di situ saya melihat gameplay dari si cewek ya dari Onyx. dia memakai Moskov. Situ saya terinspirasi buat mencoba gameplay dan ilmu yang saya dapatkan dari hasil pertandingan Onyx versus Ipus itu. Nah, jadi di sini teman-teman ya, saya masih epic 5 karena ah epic 2 ya, epic 2 bintang 5 saya jarang apa ya jarang push karena Kebanyakan teman-teman sudah ya, sudah pensiun ya, pindah ke game-game lain atau mungkin karena kesibukannya ya, sibuk masing-masing dengan dunianya. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu ya, tiar saya di sini Epic 2, kita main solo aja ya, Epic 2 bintang 5. Nah, langsung saja kita play match -nya. Semoga kita dapatkan tim yang bagus ya di pertandingan kali ini. Semoga kita tidak di troll karena kebiasaannya itu. Wah, kebiasaan. Kebanyakan itu di epic itu banyak yang nge -troll. Lagi stesir ya. Ini kita masuk ya, di rank. Tolok. Semoga kita dapat muskop ya. Atmoskop ya, alhamdulillah. Kalau enggak ya, nah, di sini kita band pertama ya, uh, yang pertama tidak di teman-teman ya. Kan, uh, ilmu yang kita dapatkan dari Onyx CW di gameplay MT kemarin, yaitu Onyx versus ipos ya bisa mengatakan 20 dua kosong. baik. nah di sini juga saya tidak ya sempat semangat semangatnya. Apalagi kalau ada skin langsung kita beli ya. Wah. Cinta ada sponsor. <laughs> Ada di tanganku, oh, ternyata teman kita tidak ngomong satu. Semoga tidak afk ya. Aku adalah Yin yang crazy menteri. Apapun yang terjadi, api pertarungan tidak akan pernah padam. Oh, ya, oh ya. Semoga kita pergi tanpa ah Karina boleh lah. Kava juga boleh lah. Oh, jangan nih, lah. Mau pakai mouse Please Please, please. Ah, eh, lah Ah, buat teman-teman yang Dah. Aku terlahir dengan bakat empuasannya full. Yah, di sini kita lawan pemburu semua nah, Kita ambil musket. Kedengar-dengar juga kabarnya itu bin akan dapat in kita dapat. Nah, intinya inspire ya, inspire, karena di cewek itu dia memakai yang inspire bukan anu. Jiwa terku mengalir bebas seperti angin. Iris. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Ini. Ya. Saya kasih nama Peri. Ah, oke. Okay. Kita dapat ini Moskop, kasus saja nah, ke gameplaynya. Nah nanti kalau beberapa ilmu pengetahuan dasar. Nah di sini pertama-tama saya memakai apa ya, mana regen ya. Saya beli dua supaya kenapa? Nah, karena biasanya itu Moskop. Hanya mengkonsumsi mana supaya malas balik-balik <laughs> saya malas-balik yes untuk kemudian Igue yang saya beli itu kecil ya di paling murah punya saya malas sekali yes. paham ya kita award di ini waduh waduh waduh force blow mantap mantap paling thank you thank you kita kasih terima kasih ya tapi di sini kita tetap fokus ya untuk farming farming ada obat go supaya kita bisa menggendong nantinya di game dah masuk lagi game ya karena ini itu kalau late game, gak ada obat, guys. Ups. Ini sudah kita ketinggalan dua kosong, ya guys. Oke, satu studio 2 nah. nah. S1, S1, Nah, guys Early upset, guys waduh dapat ini mantap abro ah, satu hit lagi lah satu hit satu hit Wuh, kabur, guys wah oh. nah hit some guys <laughs> Edu, mantap lah teman-teman. Untuk ini juga Main tadi ya, hit terakhir kemudian Harley-nya lompat ke Eh, ah. uh, apa ya? Lompat di tower. Hai ah. uh, empat orang guys. Maaf pranku, uh, Kita lihat di map kecil aja ya. Saya tidak tahu manggil <laughs> Kita sembunyi dulu, sam. Sampai... Nah, Karina, uh, takutnya Harley ada di sini ya. Nah, itu ada Besiktasnya. Di eh. utih bagi aku enggak kalau bisa kita dapat gold dari tuan aja ya issue okay, okay, okay. semoga ini bisa kita kill ya taruhnya ini masuk masuk masuk masuk masuk ya, masuk masuk masuk masuk es krim, es krim, es krim, nya kesemak musuhnya tapi kita dapat ilmu dari cewek ya guys ya harus sabar harus sabar ini permainan aja Ini musik ya ini gameplay dari ya oh. eh kita tidak diawasi oleh eh? gak apa apa nggak apa apa, gak apa, -apa satu ini Jadi mana? Oh, itu dia Kita sasar mid ya. <gif> oh, oh. majuin Mian. yang bisa Kita oh. oh. Hai, ini tumit. Semoga Mia atau Harley yang lewat ya, hanya hai cembung. tapi sudah nanti oh, ya, nanti ada hardlay dia ultis ke 1 mampu ada di atas akhirnya itu menggelang ternyata nyanyi di di atas, beli dimana? Ya, dulu... oh, beli di oh, di ada bye ya habis oh, lumiyunya, kita okay, tuh, mantap, lagi, hmm, okay. ah, open lagi, hit oh. semoga tidak membosankan game play ini karena saya terinspirasi dari, dari CW ya di MPL kemarin itu nggak ada obat ini yes. play... <tipun> <Terbitar>. <tipun> nice saya terbuka nice Skop itu di map ya. Okay. Okay. Uh, mulur lah. Mulur, mulur, mulur. Oh. Dulu di sini ya guys ya. Skop dapale itu offside. Mungkin ada orang ya. orang ya. betul, kan? nah kita tungguin lagi ya. Semoga disini punya dapat. Cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, Kabur, kabur, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, cuci, Nah, kita kembali solo. Kan didengar, Hai, Hmm. Ya. Ya. Memilih jalan hidupku. Hidup nice okay, ya? One. One. Oh, Dapat. Mundur mundur mundur Di Raya, kenanya tuh, kedua, cep, putih, apa? Ij, serang Lord, <laughs> banget itu ya. Ini saya takutnya saya Lord, kenanya menunggui dari guys sudah. cepat, hmm, sama-sama ya, sama, ini oh. bisa-bisa guys bisa. lalu Karinanya ini udah hidup ya, uh cepatnya. kita sudah punya retri ya. Hai, nah. ah. sabar sabar sabar sabar ada guys, sabar-sabar, hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh, ya. oh, selesaikan guys oh. dari cewek onik ya onik CW. di ini epic dua luar biasa epic dua bintang 5 ya oh, kita yang itu guys kira yang Karina kan oh satu bintang satu siap sekali oke kita like dulu ini memberikan gameplay yang terbaik ya oke jadi buat teman-teman terima kasih sudah ini ya saya sesuai dengan inspirasi yang saya dapat Eh, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tekan tombol kasih yang main di game Mobile Legends ya. To so, add eh, akun saya, aplikasi YouTube supaya saya bisa main bersama kalian lagi. Eh, Cukup sekian, Terus saya Assalamualaikum.